Teleskop luar angkasa James Webb telah resmi beroperasi. Kini, semakin banyak momen menakjubkan di luar angkasa yang berhasil terekam. Salah satunya adalah Galaksi Hantu. Galaksi Hantu atau Phantom Galaxy berhasil dipotret oleh Gabriel Bremer yang telah memotret pemandangan luar angkasa selama satu dekade. Gambar galaksi bercahaya menakutkan didasarkan pada data yang dikumpulkan hampir satu juta mil jauhnya dari bumi menggunakan Instrumen Inframerah Tengah Observatorium atau MIRI. Para ilmuwan percaya bahwa galaksi hantu ini memiliki lubang hitam bermasa menengah yang tertanam di jantungnya. Gambar galaksi hantu menyuruti jalur debu di galaksi yang lebih dikenal sebagai NGC 628 atau Messier 74. Beberapa astronom menganggapnya sebagai spiral sempurna karena galaksi sangat simetris. Galaksi telah dicitrakan secara proporsional berkali-kali sebelumnya termasuk oleh observatorium luar angkasa seperti teleskop luar angkasa Hubble dan Wide Field Infrared Survey Explorer atau WISE. Gabriel Bremer, seorang profesor di Universitas Copenhagen, menyusun dan membagikan gambar yang menunjukkan galaksi Messier 74 atau galaksi hantu ini. Sejak teleskop James Webb beroperasi, memang banyak momen indah di luar angkasa yang berhasil ditangkap. Galaksi spiral ini berjarak sekitar 30 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini memiliki dua lengan spiral yang terlihat jelas. Hal ini yang membuat galaksi ini digunakan sebagai contoh pola dasar dari desain utama galaksi spiral. Ukuran sudut galaksi yang relatif besar, serta orientasi galaksi yang menghadap ke bumi membuatnya menjadi objek yang ideal bagi astronom profesional yang ingin mempelajari struktur lengan spiral dan gelombang kepadatan spiral. Diperkirakan ada 100 miliar bintang di galaksi ini. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait galaksi hantu yang berhasil direkam oleh teleskop James Webb. Selanjutnya,